Wadidaw, lihat! Wow, ada kereta gajah, teman-teman! Ih, angkut terus, saya, teman-teman! Wow, lihat, teman-teman! Keren sekali, teman-teman! Busanya -teman. mau dibawa kemana ya, teman-teman? Coba yuk, kita lihat terus, ya, teman-teman! Ayo, -teman. nah, kita nyalain, teman-teman! Wow, jalan teman-teman. Wow, lihat, wih. mau dibawa kemana ya teman-teman? Wow, ini ada rumah apaan ya teman-teman? Lihat, keren sekali. Wow, wow, ini rusanya mau dibawa kemana teman-teman? Iya, ada anak gajah teman-teman mau oh, kemana ini ya teman-teman? Hi, ini ada rumah. Wow, ada rumah t-rex teman-teman. Wow, takut. Hi, rumahnya gelap sekali ya teman-teman. Wah. Wow. wow, lihat mau dibawa kemana ini teman-teman wow ini ada apa ini teman-teman wow ada beruang lagi angkut ini ya teman-teman eskavatornya ngangkut beruang teman-teman Ih, cakep sekali teman-teman wow ada truk oleng tadi kereta kaca mau dibawa kemana itu teman-teman Wow Oh bau kemana itu ya teman-teman Ayo ah, kita lihat terus teman-teman Wow keren sekali ya teman-teman Wow, wow, wow, wow, wow awas! Wow, apa ini yang terjadi teman-teman? Wow, kasihan sekali si kuda teman-teman. Wah dua dua dua dua duh. Ayo kita bantuin teman-teman. Ayo kita turun di sirusa teman-teman. Kasihan sekali ya teman-teman. Wow, kita suruh makannya teman-teman sirusa teman-teman. Ayo kita taruh <tuk> Taruh sini ya teman-teman Oke Kita suruh jalan ya teman-teman Si kereta kacang nah, teman-teman Ayo kita naikkan si hari <tuk> keren sekali ya teman-teman wow, wow wow wow wow lihat teman-teman wow keren sekali ayo kita nyalakan teman-teman suruh si harimau jalan-jalan ayo -jalan, si kereta gajah teman-teman wow lihat teman-teman keren sekali ya wow wow wow wow wow wow, wow. wow lihat teman teman Wih. banyak sekali mainannya ya teman teman wow lihat teman teman ada si kucing teman teman wow banyak sekali Wih. wow ada trik oleng teman teman ayo kita lihat terus teman teman Wow, ini udah sampai ya teman-teman. Ayo kita turunin si Hari, mau teman-teman? Serem sekali ya teman-teman. Ayo kita turunin. Kita taruh rumah ya teman-teman, bareng sama si Tirek teman-teman. Oke, okay. wow, keren sekali, teman-teman!